3, 2, 1 Selamat datang di channel DK8000, kembali bersama Surya di sini Hahaha, <laughs> yes Jadi hari ini saya kembali lagi, jadi dalam rangka kita mereview sebuah Vespa Vespa, apakah itu? Hahaha, <laughs> sebentar ya Oke, okay. uh, sebelum masuk ke video utama, jangan lupa di subscribe dulu channel saya DK8000 Dan itu di link deskripsi di bawah itu ada link modifikasi Vespa, banyak banget dari yang kelas budget sampai yang kelas super head Oke okay, kalau sudah ayo kita masuk aja Kita liatin video modifikasi Vespanya ya Oke okay? sip ayo let's go Kamu sih ngeroll itu ya Oke okay. sip Eits Ini lah dia Vespa -nya. Bukan GTS kuning tadi itu ya sorry jadi yang di kita review adalah ini, Vespa Sprint. Ada yang tahu nggak warnanya apa? Kalau yang bilang ini hitam salah, Bro. Ini warnanya warna hijau, hijau hijau metalik ya. Sekilas lihat memang sih warnanya kayak warna-warna hitam, tapi no, ini asli hijau metalik. Oke. Okay. Mungkin ada beberapa di sini yang sedikit berbeda nanti ya modifikasinya dibandingin sama Vespa-Vespa sebelumnya. Apa saja itu? Nah, tetap aja dilihatin aja. Terus Vespa ini juga modifikasinya nggak begitu mahal, jadi udah ya head-on banget dari R100 nggak murah banget kayak kemarin juga nggak ya. Oke nanti berapa total budgetnya, nah, tetap aja di belakang video nanti ya. Kita langsung aja deh ke modifikasi utamanya. Ayo uh, untuk bagian kaki-kaki velgnya masih standar. Terus di sini shockbreaker sudah menggunakan olins, selang rem hell. Terus, sini ada Brembo, kaliper Brembo yang monoblok. Cover cover armnya selalu lupa cover arm dari Selyoni. Terus, ada cover shock dari kok dari pakai apa namanya carbon overlay dan spakbor juga carbon overlay. Ada yang beberapa bertanya, "Beli bro, ini dong, sebutin harganya berapa?" Oke, okay. saya nyebutin harganya, tapi ini kira-kira saja ya, nanti kalau harga pastinya silahkan cek ke toko, langsung ke toko kayak Olin sini kurang lebih sekitar 11 jutaan, terakhir itu setengah tapi terakhir saya dengar sekarang ini udah 11 jutaan Monoblock, Brebo Monoblock itu sudah di harga sekitar uh, berapa tadi ya, 12 jutaan lah ya lalu Celioni ini berapa ya Celioni harganya harganya? 13, ya saya ini si cover <laughs> cover armnya 1,3 juta ya. Terus untuk karbon-karbonan nanti yang terlihat di sini itu kurang lebih sekitar 5 juta. Terus untuk cet-cetannya itu kurang lebih sekitar 5 juta. Oke, langsung ke bagian disc brake. Disc brake-nya juga sudah menggunakan xe Bannya tadi sempat saya agak tertipu sedikit, saya pikir makin mitas, ternyata tidak. Dia menggunakan ban dari Maxis ukuran depannya 120 per 70 ring 12. Walaupun velgnya standar ya, tapi domnya udah diganti pakai Celioni. Oke, kita naik. Untuk lampu sein seperti biasa sudah menggunakan produk dari P1 alias Power One. Terus dasi carbon overlay, ada aksen di sini nya Terus kita naik ke atas. Nah ini mungkin kawan-kawan yang punya Vespa Sprint sedikit bingung ya. Ini lampunya pakai apa? Ini lampunya sudah dimodif. Dia menggunakan Vespa S. Ya jadi si ownernya ini tukeran sama punya, yang punya Vespa S. Jadi Vespa lampu Vespa S diambil taruh ke sini. Vespanya Sprint dibawa ke Vespa S. Lumayan hemat budget jadinya ya. Terus di dari bagian batok. Batok sudah menggunakan carbon overlay juga atas bawah, lalu dari tuas rem saya Leoni lalu dari stabilizernya saya Leoni dan gripnya nggak ada merek. Oke, okay. sip, tapi walaupun nggak ada merek, nggak apa-apa, enak tetap dipegang ya. Terus ada yang LED aneh nggak? Spionnya cuma satu bro, spion dari Rain in Saya tanya, kenapa spionnya cuma satu? Tapi udah, udah oke okay lah ya, dibandingkan nggak ada pakai spion sama sekali. Jadi, satu ini sebenarnya adalah waktu beli dua, cuman berhubung adiknya juga memakai spion, jadinya si kakak ngambil yang kiri, si adik pakai yang kanan, jadi ada lah spion ya Kalau ditilang ya nggak nggak full, full banget. Terus untuk cover speedo, dia sudah menggunakan dari Cileone, tapi speedometernya masih original punya. Oke, kita bergerak ke bawah, di bagian bawah sih nggak ada banyak perubahan ya, cuman dari... Cover tutup aki sama tutup busi yang sudah menggunakan karbon overlay. Terus purset belakang juga sudah menggunakan Celioni. Jok masih standar. cover standar tapi oke okay ya, ada stitch merahnya. Benar ya masih standar ya? Masih standar. Oke, okay, sebelah sini dulu. Ayo Pak Kameramen. Sebelah sini Pak Kameramen. Untuk standar samping sama standar tengah juga sudah di chrome. Lalu cover air intake dia sudah menggunakan karbon, karbon overlay. Dari filter juga sudah carbon overlay. Terus dari bolt covernya sudah menggunakan Zelioni, Z Zelioni. Shockbreaker belakang sudah menggunakan Ohlins plus sama dudukan shockbreakernya. Tapi untuk rem belakang masih standar. Itu PR selanjutnya kata si order. Oke. Okay? kita bergerak ke arah sini di bagian lampu sen sama stop lamp juga sudah menggunakan dari P1 power one ya ini lagi ini seru nih ini jarang soalnya Spakbor belakang menggunakan karbon overlay yang tidak biasa itu bukan carbon overlay overlaynya tapi plat nomor di belakang ya Bentar. Walaupun cuma tempelan, artinya dia tidak dibaut. kasihan soalnya. Tapi ini sudah oke banget. Jadi artinya kita boleh modif, kalau bisa kita ikutin aturan juga. Ya Ya seperti saya bilang, kalau dijelang biar nggak maksimal lah. Lumayan kan? At least, ya bisa kabur-kabur dikit lah ya. Terus, kita di bagian bawah sini. Untuk knalpot Dia sudah menggunakan Akrapovic. Lalu tutup oli. Sudah menggunakan Celioni. Dan juga tutup dari kipas radiator menggunakan karbon overlay. Dan seperti biasa saya lupa bagian cvt nya dia menggunakan eh di bagian per pair, pernya CVT dia menggunakan malosi. Oke okay? oke okay. mungkin tadi sempat berhitung sempat nggak ngitung tadi. Jadi kurang lebih budget yang dihabiskan untuk memodifikasi Vespa ini adalah lima 20 juta, ya. Ini sih kelihatannya nggak begitu kelihatan, tapi memang Vespa memang begitu ya. Modifnya besar, barangnya kelihatan karena memang barangnya mahal-mahal semua, ya. Jadi ini kelasnya sudah masuk intermediate ya. Kalau kemarin yang si Green Snake sama yang Vespa Carbon itu main range 20-30, lalu si hijau metalik ini main di range 50, lalu dari Vespanya si Angga 80 juta lalu ada Vespa hijau punya Jing itu di harga 115-an nah yang lain udah di atas 100 semua lah itu ya oke okay, udah high semua oke okay. saya rasa demikian saja dulu eh kan lupa lagi hidupin motor bro ayo kita saya lihat penampakan dari kegantengan dari lampu sein sama stop lampnya sama headlampnya sekalian, okay. dan ternyata si Akra ini bunyinya lebih ngebas dibandingkan Akra. Eh hampir sama bunyinya sama akra yang kemarin, ya punya si Viral kemarin. Ini lampunya kalau atas bawah nyala semua, lampu jauh sama lampu dekatnya. Ini kalau lampu, eh, ini lampu dekat nih kayaknya nih, ya. ini lampu jauh. Eh Ini lampu dekat lampu jauh. harusnya lampu jauh nih harusnya nih, atau kebalik, kebalik ya. oh benar. Karena setahu saya lampu jauh itu harusnya posisinya di atas, tapi kontranya ini lampu dekatnya, jadi salah, salah switch ya, salah saklar ya. Tapi novelnya kan? modifikasi murah meriah, saling tukar. Demikian saja dulu video modifikasi singkat dari Vespa berwarna hijau metalik ini yang modifikasinya ngabisin 50 juta ya. Jadi kalau kawan-kawan punya budget kurang lebih sekitar 50 juta, udah dapat bayangan nih 50 juta itu dapat apa aja. Nah, itu seperti yang saya sebutin tadi ya. Kalau ada dana lebih, ya bolehlah ditabung. Menurut si owner ini, si Vespa ini setelah ini dia akan ganti kalau nggak salah pakai cakram belakang ya. Sur. Namanya Surya juga. Ganti cakram belakang ya? Menambah cakram belakang ya. Cakram belakang lalu main ke velg seperti itu. Ownernya nggak mau dia wawancara karena katanya malu. Ya. Oke. Okay. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di-like, share, comment, dan di subscribe channel saya. ada 8.000. Kita ketemu lagi di video-video mendatang. -video Terima kasih sudah menonton. For next day Bye bye. Creep while you and me repeat this bittersweet heat is suffocating. I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire fire. Heart on fire, set my heart a fire.